Namo budayu, kahayu sabukiman Kasi ngerbedo, nirin samri kona Jumpa lagi bersama kami Spiritual Perkutut Putih Di channel DSPP Channel yang membahas tentang Ilmu Spiritual dan Budaya Sebelum lanjut Jangan lupa untuk Dalam sejarah peradaban manusia, mengantarkan pada aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Tulisan-tulisan yang sanggup menggerakkan sebuah peradaban, karena set tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Dari tuntunan yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat. Bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya, memelihara pertutut tidaklah sama seperti memelihara hewan lain pada umumnya. Burung pertutut bisa dikatakan merupakan pemenuhan kepuasan atau penikmatan batin. Suara anggunnya dapat memberikan suasana tenang keduk, santai, bahagia, dan seolah-olah pemiliknya dapat berhubungan dengan alam semesta secara langsung. Lebih dari itu, perkutut ternyata memiliki keistimewaan luar biasa karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi pemiliknya berdasarkan kekurangan atau ciri mati sehingga dipercaya memiliki pengaruh baik atau pengaruh buruk bagi pemilik atau si pemelihara. dibalik balik yang sederhana, burung ini menyimpan beragam kisah yang menarik untuk diperbincangkan. Bagi para penghobi, ada mengalami kejadian dengan burung berkutuk yang di luar nalar. Hal ini ternyata menggambarkan berbagai peristiwa yang akan terjadi menurut primbon Jawa. Pertama perkutut datang sendiri ke rumah tanpa diundang. Terkadang ada perkutut liar yang datang ke rumah. Hal ini menurut primbon Jawa adalah kabar baik. naluri jujur dari hewan ini mengantarkan ia kepada calon pemiliknya. Dua burung perkutut di dalam sangkar gelisah. Hal ini wajar dialami burung perkutut. Ia seringkali tidak tenang, gelisah, dan menabrakkan dirinya ke sangkar. Bahkan hal ini juga mengakibatkan sayapnya berdarah karena terluka. Hal ini terjadi karena burung masih liar alias masih beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Namun ada juga penghobi yang mengaitkan hal ini dengan kejadian buruk yang akan terjadi pada pemiliknya. Sehingga... Pemilik disarankan untuk lebih waspada dalam menjalani hidupnya. Selain itu, pemilik perkutut juga harus berdoa pada sang pencipta agar dijauhkan dari marah bahaya. 3. Perkutut memanggung pada jam yang tidak semestinya. Perkutut yang memanggung adalah hal lumrah dan biasa. Apalagi jika perkutut tersebut jantan, sehingga lebih aktif dari betina. Namun jika ia berbunyi pada jam yang tidak semestinya, pembon Jawa memberikan penggambaran lain. Di antaranya jika perkutut manggung pada malam hari, itu merupakan pertanda akan datang penyakit, bencana, kabar penting dan lainnya bahkan para pembesar kerajaan banyak yang menunggu manggungnya berkutut untuk memutuskan hal penting seperti kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyerbuan ketika terjadi peperangan 4. Mimpi bertemu burung perkutut Jika ada seseorang yang bermimpi burung perkutut, maka ia akan mendapatkan baik. Hal ini karena perkutut adalah kepercayaan Jawa bernilai kesepuhan yang bermakna tua. Dengan adanya firasat dari burung perkutut, menandakan bahwa ia harus bersikap lebih dewasa dalam menjalani hidup. Seperti memelihara kearifan, kemuliaan, bijaksana, serta mampu menempatkan diri sebagai manusia yang berbudi perti luhur. 5. Burung Perkutut Mati Perkata burung perkutut mati bagi sebagian orang merupakan hal biasa hal ini seringkali terjadi karena beberapa faktor seperti sakit, umur, cuaca, kebersihan, makan, dan sebagainya mitos yang ada di masyarakat jika burung perkutut mati maka jika akan memelihara kembali, diharuskan membeli minimal dua burung Ketika sampai di rumah dan akan dimasukkan sangkar, salah satu burung tersebut harus dilepas Hal ini dalam kepercayaan dilakukan untuk membuang sengkolo atau membuang sial Namun dari semua penjabrat di atas, memelihara perkutut sebaiknya hanya dilakukan sebatas untuk mengagumi ciptaannya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 Kasih repot doh ngering sambil kolong.